Terima kasih telah mengklik video ini Sebelum kita lanjut Perkenalkan nama saya Rike Dan ini teman saya Nama saya Yakobus Benaikapa Di kampung biasa dipanggil Kobus Kalau sudah sampai di kota Biasa dipanggil Bogar Melanda <laughs> <laughs> Datuk Soko, demi Tuan Saya <sacintako>. kau. <laughs> Mbuli, Mama bilang Lari ikut <laughs> Mau, mau bilang, I <laughs> Tuhan, keluargaku merestui. Vanes, walau nakal, engkau tetap sa saya. Lisede tu, lihat dia selingkuh dengan teman dekatku. Pesan untuk Nona Nona Ende. Hati-hati pacaran dengan anak ende karena mereka kaya angkutan kota, paling kuat putar balik. Penumpang nu mereka bilang masih kosong, sama kayak mereka suada pacar, bilang masih jomblo, bagatal.